Pak RT, pampang tangket pakai ati. Ya, duit. Ya. Bang, itu siapa, Bang? Eh, itu cuma mantan deh. Mantan? Abang bilang mantan ke Jawa deh sama Bang. Nah. Playboy lu, Bang. Bapak tolong dengar penjelasan. Bapak siapa, lah? Udah jam tiga belum datang Farah ke rumahku. Katanya untuk hari ini dia hadir kemari. Mau jalan-jalan. Akan tapi belum sampai. Kemana dia pergi ya? Halo, Assalamualaikum. Abang lagi di mana? Capek ni adik tunggu, gak sampai-sampai abang. Dah dari tadi dah kita tunggu. Oh, Abang di situ ya. Oh, yaudahlah. Ya. Farah? Ya. Oh, Farah. Kemana eh, aja abang, kamu? Enggak, tadi lagi tunggu kawan. Tadi nggak sampai-sampai kawan perempuan. Memang namamu separah dengan perasaan. Enggak. Kamu seharusnya dapat lihat. Saya lelah menunggu kamu di rumah. Tolong Abang dengar dulu penjelasan Farah. Tadi Farah di sini. Tunggu kawan. Oke, okay, oke okay, Farah. Saya... Gak mau mendengar penjelasan kamu Udah lelah saya menunggu jam berapa ini Ayolah kita ke taman Sesuai ya. seperti perjanjian kita Jangan gitu Karena Farah kan lagi ada masalah pribadi hari ini Jadi untuk saat ini Farah memang gak bisa pergi Karena Farah dikarenakan ada masalah pribadi Jadi Farah, mon, Farah menolak tak. atas Bukan pengajakanku Bukan Farah menolak bang Bukan, Bukan Sudahlah para. kalau seperti itu Aku pening ya, bisa. Kemungkinan kamu ini. sudah punya yang lain Bukan ya Bukan sudah punya yang lain Farah memang gak bisa pergi hari ini Dikarenakan parah lagi ada masalah pribadi Farah kamu selalu menolak ajakanku kemanapun aku membawa Kamu selalu kamu katakan seperti itu Aku Tidak sanggup lagi mendengar Capek Kepalaku Tolong dengar penjelasan, para. Bang, dengar penjelasan parah Kali ini aja Bang Tolong dengar penjelasan parah Tidak parah Tidak para. sanggup aku dengarkan apa kata kamu Eh, hey, bang, kenapa kamu kaya cembur kali kau? Apa kamu tanya? Saya ini lagi peringus. Eh, peringus. Lagi beringas, tahu? Kenapa? Ada masalah oh. banyak kali kau Mas. cakap. Oh, apa lagi, bang? Aku tidak cantik, Mak. Aku tidak jelek, Mak. Yang sedang-sedang saja. Yang penting... Aku setia Lepas uh, lagu Oh, hebat dia Cepat nak tempat tu Dia sedang Pucat sepi tak main tu Oh, kaduh muda Ni wadanya pokok agen temau. -tem Kuah oh, nak paket udara item. Mana paket? Mana item? Tak tahu mana paket. Beklang ban lunggoh. Wow. Item gede dah kawang. Hai bag robo pelong. Hayo. Eri, cubo inah. Kuah nak setor. Ah, duduklah, duduklah. Duduk. Hai pun tak duduk. Cubo dah ni noh. Duduklah, duduk. Ha. Ku nak nyam puchi Oh, nyoleh pukau, sangkun cip nyohai, nyonya domino, domino, cip, domino, dengan cip, sama aja. Oh, menang? Ya mana lah? Jadi kan pukau dah dua inoh. Mana ho dah jahat? Ada bos lah, ada kita Bos, bos ter. Hai, bos. Bos rau di deh yo. Ah, oh yo. Jadi perempuannya nama kita ngah. No. Kura kura, no. Terlakai pergi. Tapi leh cipah. Udah lama nunggu deh. Udah dari tadi bang, setengah jam udah. Jadi nggak apa-apa lah dikit? Iya, nggak apa-apa bang, duduk dulu bang. Oke okay, Jadi kemana nih kita jalan? Terserah bang, kemana aja boleh. Ke pantai boleh? Ya udah boleh, okay, ayo. Oke deh, yuk. Ah, oh nab Kenapa kamu bawa ban seperti itu guling sini sana. Enggak lihat saya yang lagi keluar seni enggak tahu, tahu malu. Saya Mas lagi banyak layak. fikiran. Kok sakit hati aku? Apa yang sakit kurang waras bapak ini kayaknya ya. Enak aja kamu bilang saya kurang waras Kamu yang kurang waras, putar sini sebeng sana Tidak tahu kepala saya lagi berputar Mengingat si sifara bapak cinting kayaknya Banyak kali kamu cakap, pergi sana bapak Aduh bapak ini apa kurang ajak Buat saya sakit kepala aja. Apa ini orang Sebeng sini sebeng sana Sakit Bagaimana Mana macam ni adik boleh? Ya bolehlah Gimana, dek, pemandangannya indah. Eh, kan? uh, indah kali ya kayak cinta kita berdua. Betul lah. Tahu nggak itu apa? Iya, indah kayak. Pak, jadi gini gak aku apa sama Adik. Dia siapa, Bang? Dek, maaf Dek, ini salah paham. Enggak ada sama siapa Aku enggak kerja sama Abang. Bang, itu siapa, Bang? Dek, itu cuma mantan, Dek. Mantan? Abang bilang mantan kerjaan Dek sama Abang? Kok Playboy lu, Bang? Dek. Bentekan bau hujan. Sepertinya gitu, Dek. Lei. Mati yang gede lei. Oke. Semua sesuai perjanjian seperti dalam pertuan. Semua dia langgarkan. Bos, boss, boss. Tapi kan? Bos, boyo, patah. Tapi belum lọtong dia lagi peng. Oh, apa bu masalah peng? Dia nak laki. Laki kah? Ya, ya, ya, ya. Sudah lah kamu memikirkan dia. Bos, oh. Oh, lihat. Nunggu dia, Bos. Nunggu dia. Apa dia Bos? lain ah, Banyak sekali aku fikiran tak? Pun fikiran, Lek? Like. Fikiran mengenai guncang masalah sifar tak? Jadi mana, Bos? Haa? Haa uh, Kamu, Lek like, la like, prank buat daun ni, Bos? Prank pun? Prank yang perlu cip, Bos ni, yang perlu cip Cip mana ni, Bos? Hai, perkara masalah cip, makna mana? Cip-cip, biasa hidup, kan jina buat apa? Hei eh, rambo, kau bangga jabo? Siapa? Ya, Siapa dah uh. le? Siapa? Siapa tu kita le? Jadi bos kan? Wenya nak cip? Hendu bangga aje hendu. Rambo bagi ini untuk awak. Anak cip cip, pampeng kacau kacau macam si. Hendu betul. Hendu. Bos macam apa? Kau